Pikir Allah, gak pernah yang yang lain, ini saya mau kasih resep malam hari ini insya Allah kalau jenengan yakin ya yakin paham, yakin, amalkan pasti hidupnya enak tapi kalau setengah-setengah jangan coba-coba ya biasanya orang kalau setengah-setengah kan nabrak ya nyalip kok setengah-setengah nabrak gak itu, nabrak harus yakin cet cet yakin insya Allah akan uh, seperti yang di, diyakini. Coba masing-masing buka surat sahabat Ya yang punya uh, aplikasi Al-Quran Buka surat Sabah ayat 39 Yang pegang mushaf di rumah buka, buka surat Sabah ayat 39 Qalallahu ta'ala kul inna rabbi yapsutu min ibadihi wa وَمَا anfaqtum min شَيْءٍ فَهُوَ يخلفه وَهُوَ خَيْرُ Kul, katakanlah wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi inna rabbi rizqa min ibadihi wa sesungguhnya Tuhanku Allah melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki diantara hamba-hambanya jadi Allah itu yang yang ngasih rezeki, yang ini rezekinya banyak, yang ini rezekinya sedikit. Itu yang ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang jatahnya kok hari ini dapatnya 100 juta, sementara yang lain dapat jatahnya cuman 1000 perak, ya 1000 rupiah untuk duitnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang ngatur. nggak malaikat, nggak siapapun, itu langsung diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah mengatakan wama anfaktum min wama Wa ini menariknya di sini dan apapun apapun mau duit, mau makanan ya apapun itu anfaktum yang kamu dermakan kepada orang lain fahuwa maka dia Allah yang akan menggantinya maka dia Allah yang akan menggantinya, dan sesungguhnya dia Allah itu sebaik-baik yang Maha memberikan rezeki. Sekarang coba direnungkan kalimat ini, wama dan apapun apapun itu yang kalian dermakan minshayin, dia, fahua, dia Allah yu yang akan menggantinya. Sekarang saya mau nanya. Percaya enggak sama Tuhan Allah? Percaya enggak? Mana yang lebih kamu percayai? Janji-janji manusia atau janji Tuhanmu? Ini jawabnya kok setengah-setengah, kenapa ini? Mana yang lebih kamu percayai? Janji-janji manusia, janji-janji perusahaan, janji-janji perikatan perjanjian, atau janjinya Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana kira-kira? Enggak -kira? pakai kira-kira Mantep jawabannya Saya percaya sama janjinya Allah subhanahu wa ta'ala Betul? Yang kedua saya mau nanya Siapakah yang bisa memberikan rezeki selain Allah? Ada enggak? Enggak ada Hanya Allah yang maha bisa memberikan re rezeki Percaya itu? Percaya? Iman karena itu, yakin, nah, nanti dulu nih Bapak yakin, ya, iman oke, okay. yakin tuh nggak pakai ragu loh, kalau pakai ragu namanya belum, belum yakin, yakin bib, tapi yakinnya 10 persen, yakin bib, yakinnya 50 persen, kalau iman saya pol percaya yang bisa memberi rezeki hanya Allah. Sama ayat ini kalau nggak percaya kufur murtad orang yang tidak mengimani satu ayat Al Qur'an murtad. Nauzubillahmin, Kita harus percaya Al Qur'an 30 juz ayat demi ayat huruf demi huruf tidak boleh ada yang tidak diyakini. Termasuk kalimatnya Allah Allah yang bilang wa ma min syai'in dan apapun yang kalian dermakan, fahuwa yukhlifuh. Dia Allah yang menggantinya. Sabar. Ini jenengan belum, belum, belum, belum. Ya saya lanjut dikit boleh ya. dosa banyak-banyak. Ini ilmu mahal. Larang. Mahal. Nanti kalau jenengan percaya ini, Masya Allah. Pokoknya Uri pe nak. Gak ada yang susah. Susah itu mampir, pergi lagi. Mampir, pergi lagi. Karena kita udah paham, paham ilmu urib. Jadi ilmu urib itu gampang. Tapi kadang-kadang kita membuat susah hidup kita sen, sendiri. Buka surat Al-Baqarah ayat 245. Tadi Sabah ayat 39, sekarang Al-Baqarah 245. Di surat Al-Baqarah ayat 245 Allah menyatakan, Man dhaladzi yukridullaha kardhan hasanam fayudhaifahu lahu at'afan kathirah, Wa wa ilahi menarik ya yang di ayat 39 surat Saba Allah menyatakan penegasan apapun yang kalian dermakan dia Allah yang mengganti di Al-Baqarah 245 Allah menyatakan siapapun yang dia mau nalangin Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah nalangin Allah dulu tahu dana talangan, talangin dulu. Ya. siapa yang mau nalangin Allah dulu? meminjamin Allah dalam arti nalangin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipatgandakan talangannya tersebut. Dana talangannya akan dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda yang sangat banyak. Wallahu wa yibsud. Sesungguhnya Allah yang menggenggam rezeki dan Allah yang membentangkan rezeki yang rezekinya sempit Allah yang genggam. yang rezekinya itu lancar Allah yang memben, membentangkan semua dalam kendali Allah Ta'ala gak ada yang lain jadi kalau kamu seret atau gak seret itu yang ngurus langsung Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah ini resepnya biar rezekinya tidak digobet, gak dihimpit oleh Allah Ta'ala biar rezekinya tidak dibuat seret sama Allah Ta'ala sama Allah Ta'ala dikasih ilmunya Masya Allah dikasih ilmunya sama Allah ladhi, siapa yang mau nalangin Allah siapa yang mau nalangin Allah karena kalau saya pakai terjemahan siapa yang mau minjamin Allah enggak nyantol, tapi kalau pakai bahasa siapa yang mau nalangin Allah langsung paham ya nanti insya Allah akan saya jelaskan lebih jelas lagi Wa dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dah dua ayat ini korelasinya hubungannya sudah mulai paham urusannya apa ini nalangin Allah nalangin Allah Allah yang maha kaya Allah yang maha baik Allah yang maha dermawan Allah yang maha membalas kebaikan Allah yang maha bisa memberikan peluang kepada hamba-hambanya siapa yang mau nalangin saya dulu nanti saya ganti dengan ganti yang banyak Pertanyaan saya, kalau di kampungmu ada seorang yang kaya raya, dermawannya luar biasa, terkenal, kalau udah dia itu nalangin, ada orang yang nalangin kebutuhannya, gantinya itu berlipat-lipat, misal ketika dia belanja, mau beli tempe kok belum bawa duit, mau beli tahu belum bawa duit, kemudian dia ngomong sama temannya, tolong talangin dulu ya, kamu bayarin dulu, maka temennya akan berlomba-lomba bayarin, karena tahu gantinya bukan tempe, bukan tahu, gantinya tapi mungkin sate ratusan tusuk, ya ratusan tuh, tusuk, nih, jadi kamu udah nalangin saya sepuluh ribu, nih gantinya buat kamu satu juta, kenapa? karena orang kaya raya yang yang dermawan, gak mungkin sepuluh ribu dia ganti dengan sepuluh ribu, malu dia, kalau dia dipinjemin orang sepuluh ribu, dia gantinya satu juta, nih udah, kembaliannya buat kamu, padahal bayarnya cuma 10.000 ribu, kembaliannya buat, buat kamu, kenapa? Orang ini baik, udah mau nalangin saya, mau nalangin saya. Sekarang coba, kalau itu terapkan dalam ayat tadi, siapa mau nalangin Allah, maka Allah akan ganti, bahwa yukhlifuh, Allah akan ganti, kemudian Allah katakan, gantinya berlipat-lipat. Pertanyaan saya tertarik enggak? Yakin. Itu pamanmu masuk rumah sakit Allah bilang pamanmu masuk rumah sakit Pamanmu butuh biaya Talangin dulu, bayarin dulu Nanti saya ganti Kata Allah Ta'ala Gantinya berlipat ganda Sanggupkah kamu jual motormu Untuk biaya pamanmu Mikir Waduh, motor hilang Udah paman insya Allah saya fatihakan Kalau meninggal nanti Mikir Yakinnya luntur Betul kan ya Gara-gara mikir ya, Yakinnya lun Luntur Apalagi kemudian ada yang bisikin iya kan Ponakannya bukan cuman kamu Ponakannya kan banyak Mak ngapain kamu yang harus jual motor lah Itu ponakan yang satunya mobil punya Kok nggak biayain Kang, Ngapain kamu jual motor Motor buat pamanmu yang lebih tanggung jawab, tuh yang punya mobil, bukan kamu yang punya. Mau mo motor, masya Allah, setannya nambahin, bener itu denger istrimu. Masya Allah, ini istri Solihah nih. Solihah, Solihah, dunia urusan dunia. So, solihah akhirat, kurang solihah dia. Akhirat, kurang solihah. Tapi kalau istrinya solihah, bener, suetnya solihah. Dia akan ngomong sama suaminya, Mas, itu yang namanya motor. Kalau motormu itu halal, Allah akan ganti kordon hasanan, minjemin Allah dengan harta yang baik, dengan harta yang dengan baik, talangin Allah dengan harta yang baik. Allah janji akan ganti berlipat-lipat ganda, udah nggak usah dipikir, gantinya berapa? baru nalangin orang saja kita nggak mikir gantinya kok? nalangin Pak lurah nggak mikir gantinya? nalangin Pak RT nggak mikir gantinya? nalangin guru nggak mikir gantinya? masa nalangin Allah kita mikir gantinya Pak? suaminya ngomong, wah oh, alhamdulillah istriusolihah kamu. nanti kalau kemudian gantinya agak terlambat nggak apa-apa. Ya, udah lama kita nggak jalan berdua. masya Allah. masih ada yang model begini? Masih banyak ya, insya Allah Suami istri model begini insya Allah masih Masih banyak Begitu ini dia kasihkan motornya Dijual untuk biaya pamannya Langsung Allah katakan Nih dia mau nalangin aku Ganti Kan Allah pernah ngomong dalam hadits kursi, Aku sakit Tapi kamu tak mau menjengukku Betul kan ya Aku sakit tapi kamu tak mau menjengukku maksudnya gimana, ada hambaku muslim yang sakit, hambaku, tapi kamu tak mau menjenguknya, kalau kamu menjenguknya, sama dengan menjengukku, eh ini ada tetangga yang butuh beli beras, buat makan sehari-hari, uangnya nggak cukup, uangnya nggak? Nggak cukup, kok kita punya tabungan, kesempatan saya mau talangin Allah dulu saya talangin Allah nanti Allah yang ganti Allah yang ganti bukan tetanggamu bukan pamanmu bukan tapi Allah subhanahu wa ta'ala ngapain nunggu ganti dari manusia-manusia ngapain nunggu balasan dari orang yang kita berbuat baik darinya kenapa nggak sepadan saudara-saudara tapi kalau balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala nggak bisa diukur dengan apapun pilih mana diganti Allah atau diganti Habib Novel? Saya mulai mikir. Misalnya jenengan ngasih saya, bantu saya. Ini kan saya lagi upaya melunaskan ta, tanah hutang yang sudah sangatlah lama. Kemudian Anda transfer, transfer ke saya. Kemudian ada pesantren lain yang butuh dana, Anda transfer ke pesantren tadi. Kalau Anda butuh balasan dari saya, mesti nyesel. Kenapa? Udah ditransfer di WA dikonfirmasi enggak dijawab-jawab Didatengin ke rumahnya pengen ketemu yang enggak ditemuin Uh ini Habib enggak tahu balas budi Ustadznya enggak tahu balas budi Nyesel pasti kenapa? Karena saya enggak bisa ganti Ganti yang seperti Anda maupun enggak bisa Kurang pun enggak bisa tapi kalau minta gantinya dari Allah Ta'ala yakin, karena nggak usah minta, Allah udah janji bahwa yuklifuh. Dia Allah pasti akan menggantinya. Wah itu nikmatnya luar biasa itu. Kita ngasih siapapun, nggak minta apa ya, e, apa namanya itu, feedback ya. Namanya, betul feedback. Saya kan Inggrisnya nggak jelas soalnya. Sering dikritik saya kalau bapak bahasa Inggris ini. Minta balasan ya, balasannya apa Responnya apa? Ngasih salam sama orang Assalamualaikum Orangnya diem saja komentar kita Sombong amat Sombong amat Komentar Seharusnya kan udah selesai tugas kita Assalamualaikum karena Allah Nanti Allah yang jawab salammu Kalau dia nggak jawab Assalamualaikum Salam dari Allah dan rahmatnya Allah untuk kamu Kalau dia nggak jawab Allah yang akan jawab Kamu dapat selamat masyaallah. Dapat selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, amal kebajikan yang kita bagi ke orang-orang, nggak -orang, usah minta balasan dari manusia manapun, Baik ucapan terima kasih, baik sebutan pada apapun dan siapapun, tapi kita cukup yakin Allah pasti akan meng mengganti. Nah menariknya itu di sini. Allah tuh kalau ganti ya. Jadi apa namanya? ganti yang sangat sangat banyak gantinya tidak, tidak sedikit. berlipat ganda dan banyak. Berlipat ganda dan banyak. Saya mau nanya sekarang sama Mas-Mas di sini. Kamu dikasih uang satu triliun, tapi kamu jomblo seumur hidup, mau tidak? Wanita yang lihat kamu lari, lari, padahal duitmu satu triliun, mau tidak? mikir, Rose. Tapi kamu uangnya nggak seberapa. Tapi ibu-ibu pada datengin kamu semua nikah sama anak saya ya, ini lo foto anak saya, saya kenalkan sama anak saya ya, kamu nikah sama anak saya laris kamu pilih mana? Ada yang garuk-garuk kepala langsung dia, kalau mikir. gantinya Allah itu jangan, jangan dipikir cuman angka, angka duit itu loh jangan, rugi kalau mikirnya angka duit, yang ganti Allah kok gini gini gini ada orang kasih saya hadiah ya saya pengen ganti hadiah yang sama dia kasih mertabak, saya mau kasih mertabak jumlahnya lebih banyak kira-kira yang saya balas mertabak lebih banyak seneng enggak? Anda, kalau bak Mertabak saya bisa ngasih Habib kok Habib balas Mertabak ya sama saja walaupun jumlahnya lebih banyak kan sama saja tapi yang saya pengen itu yang yang Habib gak kasihkan orang lain apa kalau bangun malam sebut nama saya modal Mertabak ya disebut ya, untuk kurang ajar betul kan ya ini berarti kalau didoakan tanpa sepengetahuan orang lain di kegelapan malam misalnya gitu ya walaupun lampunya terang benderang malamnya kan gelap didoakan disebut namanya pilih mana diganti mertabak tiga bungkus ngasih mertabak satu diganti mertabak tiga bungkus atau dapat merta mertabak tiga bungkus tapi selama 30 hari didoakan disebut namanya pilih yang mana ini baru kita sama manusia aja begitu ya pilih didoakan kenapa nah, kalau bab duit walaupun dilipat gandakan saya punya kan begitu Nah sekarang kalau gantinya sama Allah Ta'ala dikasih rumah di surga mau enggak? Alga ya, lawang Lawangger sedekah tak kok orang ganti-ganti kok -ganti teko-teko ya? Saya udah sedekah 10 kan mestinya dapat nih 100 ribu, 1 juta. Mana ini? Enggak ada ini. Yang. yang dilihat duit terus gini kok. Ayo, ngaku, ngaku, ngaku. <laughs> Ketahuan orangnya ini. Iya yeah, kan? Yang kita tunggu tuh justru ganti kok duit, diganti duit, ini kan kita kelas arendahan tadi kalau sama kiai ngasih mertabak satu, diganti mertabak tiga, ngomong betul usah yai, suun yai, makasih yai, udah martabaknya buat kiai saja, kan sama gantinya kita kan minta ganti yang kita nggak punya, betul ya minta ganti yang kita nggak punya begitu Allah janji bahwa yukhli dan dia Allah akan menggantinya minta sama Allah yang lain, kalau duit gak usah dipikir, udah gak usah dipikir, ya Rabb, saya minta ganti anak saya selamat, ya Allah, dunia akhirat, nah, itu larang itu, kamu gunakan satu triliun hartamu, untuk menyelamatkan anakmu dunia akhirat, belum tentu bisa, menjaga benar, tapi kalau ya Allah, ya udah yaudah saya ganti, saya jaga dia, saya selamatkan dia dunia akhirat, selesai, tanpa biaya, tanpa biaya, biaya, Ya Rabbi, saya minta gantinya ya Allah, husnul khatimah. Masya Allah. Dan minta apa-apa? Mintanya husnul khatimah. Ya Rabbi, saya minta ganti bisa khusyuk dalam sholat. Lah yang saya heran ini kok banyak kita-kita ini, kita-kita ini, sodakoh ngasih orang, mintanya dibalas ucapan terima kasih, mintanya dibalas sesuatu, mintanya dibalas perhatian, Justru Allah yang janji dia Allah yang mengganti aku Allah yang akan mengganti kok kita nggak minta sama Allah ganti yang baik-baik saya dipikir duit terus masya Allah. Jadi betapa rendahnya hidup kita ya sepuroni pun kang kata sedikit mengkritik diri sendiri boleh kita kita ini ya yang yang nggak begini Alhamdulillah kalau saya masih model-model begini kita kita ini. Tahu kambing, Mbe. apa itu? Suara apa itu? Suara apa? Wedus, kambing. Kambing itu yang dicari apa? Ijo-ijo, rumput dedaunan. Betul, ijo, ijo-ijo. Jadi dipikirannya kambing itu tiap hari yang dicari apa? Mbe. nyari apa dia? Ijo-ijo, rumput. Jadi kalau tiap hari kamu cari duit, berarti kamu sama dengan? Loh, saya nggak maksud menghina siapapun. Oh, ini kan lagi menyindir diri sen sendiri. Jadi kalau saya tiap hari mikirnya duit, duit, duit, duit, duit. Semua urusan saya, saya kaitkan gimana caranya dapat duit. Kalau nggak dikasih duit sama orang, wuh. Berarti saya sama wedus makamnya sama yang gak sama lebih hina dari wedus dari kambing kenapa? loh kambing gak dikasih akal berpikir kok kambing itu gak dikasih apa namanya keimanan seperti manusia kok. kambing ya selahir iman semua kan begitu ya gak seperti manusia, manusia imannya dengan fikir dengan fi? dengan fikir dengan nakli wa akli itu manu? manusia didatangkan rasul, ambiya wal mursalin diturunkan wahyu kepada manu? manusia Mestinya kita kan superior, lebih dari dari kambing, lebih dari sapi, mestinya. Makanya hidup kalau mikirnya cuma duit, duit, duit, duit. Begitu ada bilang Allah mengganti yang dipikir duit juga, Masya Allah. Ada satu ulama, ya satu ulama itu saking saking kalau sedekah diganti sama Allah langsung wujud. Ya, sedekah kursi gantinya lemari. Bener ini sedekah kursi gantinya lemari. Sedekah lemari gantinya tempat tidur. Sedekah duit gantinya perak gantinya emas. Sampai teriak, ya Allah min khalaf, ya Allah min khalaf. Satu kampung keluar semua. Dikira teriaknya ini, tolong ada maling namanya khalaf. Khalaf itu ganti, bahasa Arab ya kan, ganti. Ya Allah min khalaf, satu kampung keluar semua. Yai yai siapa malingnya? Ada apa? Kehilangan apa? Enggak, saya enggak kehilangan apa-apa. Nah kok teriak seperti itu, kenapa? seperti ada musibah yang luar biasa ini loh saya setiap sedekah kok diganti di dunia nah, nanti di akhirat dapat ganti atau tidak saya pengen digantinya di akhirat saja enggak di dunia tapi yaitu Allah Allah yang membentangkan Allah yang mena, menahan Allah yang buka kerannya Allah yang nutup kerannya memang ada hamba-hamba Allah yang ya begitu Jatah rezekinya itu enggak sama dengan orang-orang lain. Nah, kita jangan sampai sodakoh mikirnya ganti itu. Walaupun itu akan diganti, tapi gak usah mikir itu. Naik kelasnya, naikkan pangkatnya. Hidupmu, hidupku 60-70 tahun, habis itu kuburan. Saya ini umur 46 jadi ya cedak sama 60, tinggal 14 tahun lagi maka ceramah saya akhir-akhir ini banyak nyebut kuburan, kuburan, mati kuburan, mati, kurang kurang contoh apa banyak orang meninggal, mendadak banyak orang meninggal, kurang contoh nunggu nanti kita di keranda baru ngomong, oh aku, mati ya. ini aku yang mati jebulannya aku sing mati kamu tiap hari cek kaget dapat WA yuk Allah, fulan meninggal betul betul? oh yuk Allah, fulan meninggal itu nanti besok atau lusa, bisa jadi, orang-orang akan ngomong, Ya Allah, fulan meninggal, kamu yang dibegitukan. Bisa enggak? Bisa, tapi ya jose. Insya Allah, panjang umur semua, fitu'adillah, seolah-olah, ya. Ya, ingat ya, perjanjian masih berlaku. Kalian yang berangkat duluan, saya menyusul setelah itu. Itu perjanjian kita ya. Insya Allah, dua umur, kabeh ya. Insya Allah, fitu'adillah, sehawal, Nah sekarang mikirnya itu gitu loh, mikir enggak cari ganti duit. Begitu kita nalangin Allah, kita enggak mikir ganti, ya Allahnya seneng. Nih saya kasih contoh. Contoh ya. Sat, sini, Sat. Yang Contoh yang buat enggak enak-enak, Ustaz Is saja. Karena kalau orang lain nanti saya kan kena masalah. Kalau Ustaz Is kan enggak apa-apa. Ini uh, sesama teman. Ya sama toh, teman partner. Misal ya lihat ke kamera Ustaz biar terkenal gitu. Ya Sudah terkenal, biar semakin terkenal Iis. Kadang jadi muadzin, kadang jadi apa namanya? Imam ya, kadang jadi makmum, sudah ini ngerangkep, kadang ya tukang pel. Semuanya lengkap. Yang belum belum dapat istri saja ini. Yang lamar ke saya udah banyak, cuman saya pending. Ustaz, tolong saya dikenalkan sama Ustaz Iis oh, nanti dulu. Ini kalau nikah sekarang kan yang repot kita ya. Nih misal Saya tahu Ustaz Is punya uang 10.000, misal. Saya nggak bawa uang. Ustaz Is punya uang 10.000. Terus saya bilang, Ustadz tolong belikan saya air mineral. Pakai uangmu dulu ya, nanti saya ganti." Terus Ustaz Is ngomong, "Bener, Beb, diganti." Coba ambil mic. Nah biar dramanya lebih serius hmm. ya nanti jawabnya gitu ya ini cuman, cuman apa namanya ilustrasi ya ilustrasi nyalakan tes tes dulu tes tes ya ustad tolong belikan dulu air mineral pakai uang kamu sepuluh ribu ya nanti saya ganti benar mbak beli ganti percaya enggak percaya sama nanti ragu ragu sama mana <ti> pertanyaan saya, kalau jawabannya seperti itu saya senang atau sebel senang atau sebel senang atau sebel senang atau sebel Senang atau sebel. Allah bilang sama kamu kalau kamu mau minjemin saya sampai Allah ngomong, kalau kamu mau ngutangin saya, saya akan ganti terus kita masih mikir, benar ya Allah yakin ini diganti ya Allah itu kira-kira malaikatnya gergeten ta? Ya? ya Allah, minta izin. Kenapa mau nglethak orang ini? Allah. Saya mau makan, mau saya di orang ini. Makanya Allah al Allah, Allah Maha Sabar. Allah itu Maha Maha Sabar. Ini kalau Allah nggak Maha Sabar, menungso kintek kabeh, entek kabeh. Tapi Allah Maha Maha Sabar. Contoh yang kedua. Nanti jawabannya begini Ustaz. Oke okay, Habib gitu ya, oke okay, Habib. Nah terus Satis belikan saya air. Kemudian beberapa menit kemudian nanya, Bib gantinya mana? Bib kembalikan dong uangnya Bib. Saya mau pakai lebih Bib, Bib, Bib, gitu terus ya. Oke. Okay. Stad, ya tolong belikan air mineral. Pakai uang kamu dulu sepuluh ribu. Oke okay, Habib. Ya. Berapa hari kemudian Satis datang bawa air mineral. Makasih Ustadz ya, makasih. Oke. Beb, gantinya mana Beb? Ganti, ganti apa? Duitnya yang tadi. O, uang tadi? Ya. ya nanti, tenang aja lah. Masa gak percaya sama saya? aku Gak percaya sama saya? Nggak. oh Gak. Iya. Bentar, bentar, bentar, sabar, tunggu dulu. Beb, duitnya mana Beb? gantinya iya ya sabar sebentar masa kamu gak kenal saya saya kan orang kaya raya masa 10 ribu aja nagihnya kayak gitu tenang aja tapi duitnya mana Habib? nyebelin bener ya kamu ya kan gitu saya akan responnya seperti itu ya ini saya loh ya saya gak nyaman kan gak nyaman akhirnya saya kasih ngasihnya berapa lebih enggak Hmm, nih, sepuluh ribu sama dicampakkan. Nih, sama sebel gitu kan? Gitu ya, normalnya manusia ini. Normalnya, manu, manusia bayangin kita di, diminta sama Allah Ta'ala: siapa dikasih Allah kesempatan loh, Kesempatan menggandakan nikmat menggandakan nikmat bentuknya, entah uang, entah kesehatan, entah kebahagiaan, entah apa terserah Allah. Nanti ya, kesempatan menggandakan nikmat begitu kita sedekah terus kita ngomong, "Ya Allah, gantinya mana ya Allah?" Ya Allah ini udah satu hari loh ya Allah. Ya Allah ini udah dua hari loh ya Allah. Katanya mau ganti ya Allah. Gantinya mana ya Allah. Kira-kira malaikatnya sebel enggak? Sebel. Nah ini kalau kita paham ini, paham ini, jangan pernah lagi menunggu balasan ganti. Tapi yakinlah, oh saya yakin kok nunggu aneh toh ya. Saya kalau percaya sama orang, Kemudian orang yang ngomong, Habib tolong bayarin dulu ya. Siap, saya bayarin. Saya nggak pernah nanya, kapan mau ditransfer, kapan mau diganti. Sampai orangnya nanya, nomor rekeningnya berapa Habib? Kan gitu. Nomor rekeningnya berapa? Oh betapa, mau ganti yang kemarin. Oh gak usah. Gak usah. Didi, oh, didi, gak usah, maka ya ganti. Gak usah. Udah itu hadiah saja. Kalau dia orang yang yang lebih dermawan dari saya, dia akan mikir, oh, uang saya nggak laku buat Habib Novel. Misal begitu ya, uang saya nggak laku buat Habib Novel. Apa sih yang dibutuhkan Habib Novel? Dia akan cari apa yang paling saya butuhkan. Itu yang akan dia gantikan. Itu yang akan dia kan, dia gantikan. Oh, ternyata ini Habib Novel butuh misal gitu ya. A, B, C. Ini nggak bisa dengan duit, nggak bisa dengan du duit tapi saya punya kemampuannya untuk bereskan itu dia akan bereskan itu Nah sekarang bayangkan ini kita berhubungan dengan Allah yang maha kaya, Allah yang maha mampu Allah yang maha bisa, Allah yang maha, maha baik Allah yang maha mengerti tentang kebutuhan kita nah kok kita mau dikasih ganti A sampai Z mikirin duit terus bodoh gak? contoh terakhir penutup kajian malam hari ini insya Allah ini membuka wawasan saya pribadi dan anda semuanya amin saya bilang sama Ustaz Is, "Ustaz jangan khawatir. Saya akan ganti. Di benak saya itu sudah saya rencanakan gantinya mau saya ajak jalan-jalan ke mall. Mau saya ajak ke toko pakaian, sudah saya siapkan dana 100 juta untuk belanja Ustaz di mall tersebut. Di benak saya sudah begitu ya." Tapi ostadis mikirnya terus gantinya mana? Gantinya mana? Yang sepuluh ribu tadi mana? Gantinya mana? Kan mestinya diganti 100.000 ribu, 10 lipat. Jadi tidak yang satu juta? Enggak jadi. Ya PN seratus ribu. Rugi. Padahal mau saya ajak jalan-jalan, mau tak supiri, saya ajak jalan-jalan. Mau saya kenalkan kepada orang-orang. Mau saya ajak keluar kota, mau saya ajak ke sana. Ada, saya udah punya seribu rencana untuk ostadis berantakan semua gara-gara dia tidak percaya sama saya betul? Lalu sekarang Allah Ta'ala memberikan kalimat itu Wa -wa Allah yang yukhlifuh dia Allah akan mengganti dalam kalimat dia Allah akan mengganti itu tidak disebutkan gantinya apa dia Allah akan mengganti, Allah akan mengganti ini kan misteri, berarti Allah udah menyiapkan banyak hal untuk orang yang sudah kok. Di antaranya satu, kalau ada balak mau turun sama dia, Allah akan singkirkan. Kalau dia itu mau masuk neraka, Allah pindah jadi masuk surga. Itu yang Allah siapkan, syaratnya satu: loh, ikhlas, gak gerundil ganti ini. kok kalau ganti ini? Kapan ini hasil? Nih? Mana wujudnya? Ini namanya gak ikhlas nih namanya kita nggak ikhlas, karena ikhlas itu artinya menunjukkan amal kepada Allah, percaya sama Allah, subhanahu wa ta'ala kalau begitu namanya nggak percaya sama Allah itu namanya kita nurutin nafsu kita sen sendiri